Bensin Ini motor kayaknya lumayan boros juga. Rasanya kemarin gue isi 40, cuk. 40 itu nggak gue pakai anjir Gue cuma pakai ke UPI doang tuh. Ke Paster UPI udah. Tapi kok udah nyala lagi indikator bensin. Lumayan boros juga nih motor berarti. Padahal injeksi. Tapi nggak tahu deh apa lampu indikatornya yang error. Gak tahu juga. Hah? Hah? Pipo? Pipo Sabra nih? Pertama, berarti yang? hai, atau apa? hai, hai, berapa? 92? hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, DB killer. Emang pakai peredam itu asal oh, oh, make anjing pantesan kemarin orang review lupa dilepas lagi ah. Oh, ternyata kenapanya pakai peredam, guys. Dipasangin peredam. Kemarin gua review, berarti suaranya kurang ini atau? Ah. Temawa. Hah? Lanjut, eh, lanjut. Oh, L. Eh. Bawa, bawa tuh itu oh, larinya rada ketahanan ini makai oh, makai peredam. Iya tah. Drat. Lari lagi ketahan, Pakai peredam ternyata, cok. Terus kemarin gua review peredamnya lupa dilepas lagi, ah. Padahal Jackson, tapi udahlah nggak apa-apa. Jadi suara aslinya nggak kedengeran, dong suara nolpot aslinya. Ntar gua, gua nyari ini tutupnya gimana, cok-cok. Gua apa nyari? kunci L dulu kunci L lepas dB killer nih ya. biar kalian bisa dengerin suara aslinya sumpah gue lupa ini ya. kemarin kirain gak ada apa dB killer ya Soalnya gue belum pernah pakai motor yang pakai dB apa dB killer soalnya kayak kayak nggak ngaruh gitu aja pakai dB killer tetep aja suara knalpot masih malah tambah cempreng kata gue sama. tuh makanya kirain gue nggak pakai dB killer aja Bengkel, cari weh. Pantesan juga tadi gue cobain, kok larinya kayak nggak enak nih motor kayak ketahan. Ternyata pakai DB Killer, co ah, Pantas powernya nggak keluar semua kan, soalnya kalau pakai DB Killer, powernya jadi ketahan. Ntar gue nyari bengkel, lah kejam kecil, buka bentar, kita buka DB Killernya. VR bisa dengar suara aslinya. Ini mah speedometernya nggak tahu ngaco, kayak kayaknya nggak nggak ini. Soalnya tadi masih pelan aja di speedometer udah 80, 90. Nggak tahu mungkin faktor ganti supermoto Wheelsetnya jadinya terlalu cepet speedometernya. Jadi kalau mau ngecat, jadi kalau mau ngetes top speed nih mah harus pakai GPS. Cuma ribet GPS, gua harus keluarin keluar apa harus pakai HP lagi gua mau pakai Google dulu nih Google gua Googlenya dari depan riben kan mau gua cobain malam tadi gua cobain bening sih dari depan gelap tapi pas dari belakang nih nih dari dalam langsung terang anjir bening kayaknya nggak perlu beli lensa beningnya tinggal pakai aja lah yang ini saya masih kelihatan Google Orca ini yang gue review kemarin video reviewnya ada setelah apa sebelum video ini dari depan gelap dari dalam bening aja gue pake google dulu <S queue> tuh larinya ketahan Cok. karena DP killer harus dilepas dulu DP killer wah ya. Cep. Oke kita lanjut lagi tadi habis ngebahas sebentar Ini DB killernya udah gua lepas nih biar kalian bisa dengerin suara aslinya kan udah gua lepas DB killer ya tadi lebih lepas suaranya karena kan kemarin gua apa kemarin gua reviewnya tanpa DB killer tuh suaranya lebih lepas, kan? lebih enak suaranya anjir tanpa db killer. Makanya kemarin pas gua cobain kok suara knalpotnya kayak ada, kayak apa kayak beda gitu. Ternyata ada db killernya. <laughs> nah, lewat sini aman guys, Tapi ini bukan malam minggu sih. Kalau razia mah malam minggu biasanya. Wuh, suaranya bulat anjing. Wuh, suaranya bulat bener ya. Ini gue mau nyobain top speed Tapi speedometernya ngaco aja. Gua harus pakai aplikasi GPS Gua gak ada aplikasi GPS lagi uh, Suaranya bulat anjir uh, Suaranya ngeri Apa ya kayak bulat padet gitu Kita lewat alun-alun Ini malam Sabtu Berarti pada NR dong, kan? Gua reviewnya tuh kemarin, kemarin sore. Malamnya gue mau lanjut test ride, cuma hujan. Jadinya ya udah malam ini baru sempet gua test ride. Kita belok kanan, asli anjir, suara knalpotnya enak. Tuh, ntar, ntar gua geber-geber lah, cobain suara knalpotnya. torsinya galak aja lebih galak dari de tracker 250 kayak 250 cuma ini lampunya kurang terang cu. bukan kurang terang sih yang terke atas lampunya nih mah gue kebiasaan pakai lampu terang pas pakai lampu ini kayak nggak kelihatan apa-apa Ya, rame rame, sama yang ini semua apa, yang mau ngedugem, dugem dugem, saya beragam tempat dugem. gua seumur umur nggak pernah masuk dekat tempat dugem, nih tahu dalamnya tempat dugem kayak gimana tuh ya dari TikTok, dari TikTok, dari Instagram, bukan rahasia kan? bukan, kirain rahasia cuy. <laughs> gua takut pakai water orang kali ya. Coba kita nanti tes di Pasupati. Pasupati jam segini udah sepi, belum ya? Apa masih rame? Tuh, uh, suaranya enak, cuk Nah, kita lewat sini. Terus ke Pasupati nyobain motor. Gue udah malas wili-wili lagi, Anjir Video gue kena dolar kuning yang wili-wili mah nggak dapet duit, cuk. Udah capek-capek bikin video nggak dapet duit, ya kan? Gak enak anjir. Coba kita dengerin suaranya dulu. Nih suaranya. gasnya lengket anjir enakan suaranya bulat anjir bulat padat aduh masih ramai pas panti jok dalam sih masuk panik tumben anjir rame, sempati. nantilah agak malaman lagi kita tes masih terlalu ramai jam segini mah. masih terlalu padat. Kayak berasa nggak pakai lampu aja, motornya lah apa, lampunya lagi nyari ini, apa burung dia atasnya, di atas pohon, yang terpohon dia tuh. Depannya enak aja. <laughs> Emang bener dah motor ini tuh lebih enak, jauh lebih enak daripada kayak 250 aja, kayak 250, Cef 250. Dari segi tenaga lebih galak, dari segi bobot lebih ringan, handling juga lebih enak motor nih. Emang bener, harga nggak bohong, 97 jutaan aja. Gue dari tadi pakai motor ini gak ngerasain panas. Biasanya itu panas kalau 250 rata-rata di sini. Tapi ini gak ada. Aman-aman aja. Hangat pun gak, gak, gak ada sih kayaknya. Rasa-rasa hangat di kaki. Kayak ada sih mungkin hangat-hangat sedikit doang kalau misalnya. Jalan udah jauh atau nggak macet kayak gitulah. Anjir stangnya Padahal baru seratus Berapa deh Seratus tiga puluh Seratus tiga puluh Tapi udah goyang stangnya Gak berani gue ah. Tapi biar gue mah Seratus tiga puluh Seratus dua puluh Stangnya masih aman gitu Masih stabil Ini kok goyang sekali stangnya Anjir Apa karena terlalu ringan Atau gimana Ya emang sih wajar Soalnya kan motor-motor kayak gini mah bukan Didesain buat apa kecepatan tinggi bukan buat kencang up, bukan buat ngejar top speed. Jadi mungkin kenyamanannya di speed tinggi nggak akan terjamin gitu. Namanya juga motor torsinya. kecuali kalau emang motor firing, sport firing kayak gitu kan emang di desainnya biar lebih nyaman kalau dibawa kecepatan tinggi kan. Kalau motor kayak gini kan nggak terlalu ke situ fokusnya. Fokusnya mah ya buat tenaga torsinya doang. Jadi harap maklum kalau apa di kecepatan tinggi dia nggak stabil, stangnya goyang tuh goyang sekali. Cok. gini aja udah goyang gini. 130 tadi ban stang udah gini ya. Gua takutnya ada, gua takutnya kalau ada apa bisa tiba-tiba kayak jalan garata gitu, takutnya stang langsung ngebuang. Ya. Makanya gua nggak berani tadi. <laughs> stangnya terlalu goyang, nggak stabil. Mending pakai WR gue aja lah kalau mau kenceng-kencengan lah Masih aman lah stang Masih stabil di kecepatan tinggi Cuma emang gue akuin sih tenaganya Dia tenaga bawah ke, ke apa ke Tengahnya ke atasnya Dia galak tenaganya Cuma pas sudah di putaran atas udah Datar gitu doang tenaganya Udah habis gitu nafasnya Kayaknya minta kecil lagi gearnya jadi bawa ke tengah galak ke atas mendek, itu langsung rata jalannya rata datar tenaganya nggak nambah gitu nafasnya udah keburu habis ah maknum satu maknum beli rokok Oke oh, guys Anaknya. jadi mungkin untuk video test ride nya sampai di sini aja karena ya tadi mau ngetes top speed juga masih rame jalannya ya paling bisa sih agak-agak tengah malam jam-jam 12 ke atas cuma jam-jam segitu itu udah jam-jam magernya gue gitu Kalau udah di atas kasur udah mager aja. mau bangun lagi mager lagi ambil helm lagi ngerekam lagi udah mager jadi mungkin jadi mungkin untuk video test ride-nya, Mas, segitu aja udah ya. Kalau untuk top speed, mah motor ini kayaknya kisaran 140 ke atas, 140 ke atas. Soalnya dia 250, pasti ya top speed-nya 140 lebih lah. Jangan harap motor kayak gini top speed-nya tinggi karena cuma di Indonesia doang. Motor trail, supermoto itu top speed-nya harus tinggi. Gue capek, kadang anjir nge-review supermoto, nge-review motor trail. Pertanyaannya tuh kayak konyol gitu. Top speed-nya berapa, Bang? Top speed-nya bisa sampai berapa, Bang? Padahal udah tahu gitu yang gua review tuh motor trail gitu, motor supermoto bukan motor sport firing kayak gitulah. Kalau motor sport firing boleh lah kalian tanya. Top speed-nya berapa. Soalnya kalau motor-motor kayak gini tuh emang karakter mesinnya tuh emang karakter mesin torsi. Jadi ya, buat ngejar-ngejar top speed tuh mesinnya udah ngos-ngosan gitu karena emang tenaganya buat tenaga putaran bawah semua jadi kalau untuk putaran atas udah pasti mesin ngap-ngapan gitu nafasnya udah capek istilahnya ya abis lah nafasnya mungkin bisa diakalin dari gear cuma ganti gear harus, harus kecil di, di bawah ya paling 40 lah di bawah 40, 40 ke bawah kalau buat ngejar-ngejar top speed sama gear depan paling 14 cuma nyarinya susah kalau motor kayak gini gear segitu tuh ini aja udah mepet sama tromol nih Nih, baut ini ya. Jadi, kalau mau dikecil-kecil di lagi, nggak akan bisa, kayaknya ganti tromol paling bisanya Jadi, kan tadi udah video reviewnya, udah sekarang video test ride-nya. Dan mungkin untuk cek sound tadi, karena kemarin juga gue lupa apa gue kirain knalpotnya nggak pakai DB Killer. Pas gue review sore tadi, kan ternyata ada DB Killer-nya. Pantesan suaranya kayak ketahan gitu, ternyata ada DB Killer. Dan tadi baru gue lepas, sekarang gue test ride. Jadi buat yang mau dengerin suara aslinya ya tadi, pas gue udah lepas DB killer. Oke, okay. jadi mungkin cukup sampai di sini aja untuk video review 2R250 ini. Ini motor dijual. Kalau ada yang minat, komen aja di kolom komentar nanti, sama gue dikasih kontaknya. Katanya sih sama ownernya mau dijual, tapi nggak tahu berapa. Ya jualnya pasti kondisi kayak gini lah, udah Supermoto kayak gini. Ada kayaknya wheelset standarnya mah, tapi nggak tahu. Kakak panggilan, kalau kata gua mesinnya enak. Kata gua mah, lebih jauh lebih enak dari KLX like 250 di tracker 250. Mesinnya juga nggak panas gitu. Kalau misalnya pakai KLX 250 kan di sini nih. Kadang nih suka panas di sini nih. Daerah sini. Kalau di sini mah kalau motor ini mah nggak aman. gue pakai muter-muter jauh juga masih. Ya nggak panas-panas amat lah. Kalau KLX 250 panasnya nggak ngotak kan ya makanya gue bilang motor ini dari segi mesin, dari segi rangka, kaki-kaki. Jauh lebih bagus daripada KEL 250. Cuma emang harganya juga terus paut selisih jauh. 90 jutaan kan, 97. Kalau kayak 250 kan cuma 60 jutaan. Tuh suaranya tuh. Enak gitu suaranya anjir. Oke, jadi nanti ditunggu aja video-video selanjutnya. Sekarang gue mau pulang dulu. Eh sekalian ini nuker motor. See you next video.